Minasang, konnichiwa! Kiseki no chaneru, yomosuuu! Oh, so. Minasang, oke oh, ingi desu ka? Ingi desu Minasang! Ayo teman-teman, kita mau ngapain nih hari ini nih? Oke, okay, hari sesuai ini sesuai sama konten yang hari Kamis kemarin ya. Oke, okay, yeah. iya. Melanjutkan ya? Oh, uh, mau ntar nih mau apa? ngadain game. game. Game. Game game apa Mas, Johan? Gamenya kan, tapi kan ini kan kita masih dalam rangka-rangka tahun baru ya. Hmm. Yep. Nah, kemarin itu kita jaga pas bahas, apa namanya? Pas bahas perayaan uh, tahun baru kemarin kan, kita salah satunya ada permainan tradisional nih. Iya. Yep. Yep. Nah, hari ini kita mau nyobain salah satunya yang khas tahun baru di Jepang, itu ada Fuku. Fukuwara nah, ini tentang apa sih, Mas? Eh, gimana okay. Jadi Fukuwara itu sebenarnya nanti itu permainan tradisional, hmm. nanti biasanya nanti menempel kayak puzzle gitu loh. Oke. Okay. Jadi nanti biasanya kalau menyatukan gambar gitu. Hmm. Nanti kan biasanya ada gambar tapi wajahnya kosong gitu, misalkan mas gambarnya fotonya maksimal Imam cc gitu ya, ya nanti hilangin dulu matanya, hidungnya gitu, hilangin uh, tapi okay. nanti kita bawa nih, bawa potongan-potongan gambarnya itu, oh, juga ya. <laughs> terus nanti ditutup matanya, hmm. terus kita tempelin, oh, nanti ditempelin oh. nah. tapi sebelum ditempelin, diputer-puter ya, diputer ya. dulu, dulu gitu ya, tapi kan ya. itu, nah itu kan biasanya kalau di sana iya. kalau di sini nanti kita modifikasi <tuk> seperti biasa ya kita modifikasi gamenya nanti kita nggak uh, nempel tapi gambar gambar, gambar langsung gambar kita akan Ini terjadi kayak itu yang bisa gambar-gambar <tuk> oh, iya, iya. oh, iya. siapa itu <tuk> siapa itu soleh, iya. soleh, soleh pati soleh, -soleh pati iya. nah, nanti kira-kira apa agak akan jadi kayak apa gambarnya nah nanti tapi nanti aturannya biar lebih seru, kayak yang udah dibilang tadi ya hmm. Kalau di sana kan paling cuma ditutup terus ditempel gitu kan. Yeah. Kalau kita nanti kan gambar, tapi sebelum gambar nanti kita putar dulu. Yeah. Okay. Berapa kali? Hmm. Tiga kali? Tiga kali. atau tiga kali. Lima kali kali ya? kali lima kali. Ya, tiga kali ya, kali. Tiga kali kali. Tiga ya, kali kali. Tiga kali kali. Tiga kali kali. Tiga kali kali. kali kali. kali ya, ya. ya. Tiga kali kali. Tiga kali kali. Nah, langsung gambar deh, gambar itu uh, karena itu sesuai dengan gamenya Fuku warai Jadi hmm? gambarnya muka yang lengkap gitu ya, ada okay. matanya, ada hidungnya Gitu-gitu, hmm. berarti ya... kan oh. Ya bebas, sih. Bebas, bebas sih. sih bebas sih, yang penting nanti ada ada matanya, ada hmm. hidungnya, ada apa semuanya okay. Mau dikasih kumis itu terserah, nanti yeah. terserah kreativitas <laughs> Terserah kreativitas <laughs> Terserah kreativitas <laughs> <Terserah> kreativita. <laughs> <Terserah> kreativita. <laughs> terserah kreativitas masing-masing ya wah beribet. Oke itu jadi nanti kita lihat gambar kita Eh, apa apakah jadi gambar-gambar seperti solepati. <tis kiasa> nah itu kita lihat nanti, langsung saja kita mulai. Dusumite kuda sei". Langsung. Oke, langsung. sudah ada korban pertama, Chandra. Oke. Yang ini mencoba mau menggambar apa? Lalu. Oke, nanti langsung aja kita putar langsung. Kita Itu ya, seru gambar ya? Oke. Jadi sini mungkin tetap oh, hmm. hmm. oke, oke. satu, dua, dua tiga, tiga, tiga, tiga, yuk yuk yuk okay, yuk lurus lagi yuk ke silahkan bicari tutupkan dulu atas di luar deh ke kanan kanan kanan kanan kanan mana yuk yuk tengah kurang tengah kiri kiri mana sih kiri nah di tengah yuk gambar muka lo eh. eh muka ya kan nih, aku gambar nih, jauh jauh gambar nih, jauh eh muka lengkap lengkap, luka oh, lengkap, tuh. lengkap, lengkap tuh. lah kok <laughs> nanti saat-saat dia bingung kok Bisa dijelaskan, <laughs> ya. Mungkin mungkin bisa dijelaskan gambarannya gimana gitu dari ini bentuk yang yang mana hidungnya? Hidung ini oh jadi <laughs> <laughs> ini hidung nih uh, uh, uh. Hidung, eh, kuping, uh, uh. bibir, uh, uh. rambutnya, okay. It, itu di atas bibir itu itu <laughs> ini eh, eh, eh, Itu eh, <laughs> gambaran kayak itu ya, ya hidungnya, <laughs> kayak, kayak gantung ya, <laughs> kayak buah gantung gitu loh. Samping ya, hidungnya <laughs> tadi. <laughs> <laughs> oke, okay. Alright, itu gambaran Chandra. Nggak wow. kali ya, 5 kali ya. Oke, oke, wina sekarang giliran 5 Musan sedang diputar Chandra 3 Cak 4 5 Oke Lurus Lurus Lurus Lurus lurus sumpah Lulus Kanan, kanan, oop, oop, okay. entar gede ya, lo Oke, bisa dilihat, itu gambarnya, dari Imam Hasan. Oke, okay. pulih di Imam Hasan. Oke. Lumayan ya Lumayan ya. nih Sini sini sini Sini menyesal nah, Pak jelasin <tis> Bisa dijelasin <tis> Ini tuh dari... Tadi kan ini mau saya kurut-kurut ya hmm. Nah ya tadi Karena dia matanya hilang Terus ini dari eh, hidung Ini bibir Ini wajah Loh, Telinganya mana? <tis> telinganya di atas <tis> <tis> Telinganya di ini <tis> Gila Terus ini, <laughs> itu ya, apa rambut ya? Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, assalamualaikum oke, oke, oke, oke, oke, Sekarang Yo. yang ketiga ada Wisnu Sang Sekarang kita akan putar dulu ya, oke, kali ya Wisnu Sang ya Satu Gila, tiga, empat, lima, iya, <tuk> yeah. iya, yeah. iya, yeah. oh iya, iya, Sini iya, sini sini Oke, okay, okay, ini gue blabak-blabak. Kayak gini, we. Udah. Oke. Langsung. <laughs> eh, hey, kemana? Oh, balik, balik. Oh, <laughs> kiri-kiri, we. Sakarep. Terus lurus, lurus sama. Tangan ya. Bus. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Oke. Okay, kita lihat. Ugh. Oke okay. Kita lihat <sus jeux> Bagaimana gambaran <sujet> <tukas> <tuk> Sepertinya terlihat seperti babang tampan <tukah> <tukah> wow, Super saya Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, udah udah hai, hai, udah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Siluman hai, hai, siluman Ya, ya. Oh. Eh, bisa bisa, bisa dijelangin <laughs> itu apa <laughs> itu? Jadi tadi sebenarnya mau bikin ini, apa namanya? Leher. Leher. <laughs> Lehernya ada di sini, Minasa. <laughs> Kayak siung <senyum>, ya. <laughs> Oke, <Okay>, jelasin dulu. <laughs> Maksud gambarnya Jadi kalau ini jelas ya ini tadi maksudnya mulut hmm. terus mata, mata. Hmm. Ini rambutnya ayo rambutnya Sasuke ini. Oh, iya. Tapi kupingnya ini kupingnya adanya di sini ini. Ini kuping pakai. Kupingnya Kepalanya Kepotong kepala super saya. Kuping pakai. Rambut Sasuke. Ini emang kepalanya agak trapes sedikit. Tapi belakangnya tuh menonjol, Mas. <tuk> menonjol belakang gitu. <tuk> Astaga, <tuk> masih situ, masih <mahistu>. sini. <tuk> Oke. Okay bye hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Terus, kalian! Kalian terus! Terus! <laughs> <tuk> kiri, kiri. Kiri, ya. kiri Kiri Terus! kiri Terus! Terus! Terus! Terus! kiri, kiri, kiri kiri Terus! kiri Terus! Kiri, kiri Terus! kiri Kiri Terus! kiri. Ada kiri, kiri. kiri, kiri Belakang kiri, belah kiri, nah, iya, iya, iya, iya, kiri, iya, Oke... iya, iya, iya, Aku lali alis. Gede <tos> <Yeah>. Iya. <mencaknya kornis onion> yeah. oh, ini Iya. Iya. Iya. Mungkin Iya. Iya. Iya. Iya. Cisna <son tightal mistress> Oke, oke, oke, ini mulutnya agak meleset gitu, <laughs> guys. Gue... Selalu <laughs> aku, korban gue... <laughs> <laughs> uh, Korban celana guys Oke, okay, okay, ayo <laughs> mungkin bisa dijelasin dulu yeah. kembali kan, tempatnya ini tuh tadi tuh mau bikin apa kayak apa namanya matanya tuh kayak komik-komik soju gitu ya. Oh, kayak Hinata, Hinata kan, itu ya Sailor Moon gitu-gitu mm -hmm. kan biar kawaii gitu kan <laughs> jadinya, jadinya jadi, kawaii kawaii <laughs> <laughs> Pink kawaii jadi kawaii nih <laughs> oke okay, ini hidungnya ini kan abis di abis disabluk ya. <laughs> Ini tuh habis di filler gitu. Jadi agak oh, gak, oh ya. Kalau di filler tuh biasanya ke depan. <laughs> ini enggak tahu ya, ini agak <laughs> tertitamu ini. ini <laughs> Itu <laughs> <gak> meleset gitu. <laughs> ini mungkin ya, tapi agak seksi ya. Ini juga di filler gitu biar seksi gitu kayak Ariel Tatum gitu loh. <laughs> Oke <laughs> kan rambutnya ini kok aku guys oke okay, Minasang gimana tadi permainannya? gimana tadi? Wah, cukup ya, lelangkan ya, ya. tapi agak berkorban gitu ya karena <laughs> aku Minasang wow. gak sobek loh sopik lah. kakinya udah oke okay. tadi itu kita uh, permainan khas tahun baru di jepang ya, ya. namanya fukuwarai, tapi versi isegi segi gitu nanti uh, mau ya bisa dicoba di rumah iya oh. bisa dicoba Bada di rumah, bisa dicoba di rumah. cukup itu cukup pusing juga loh gaknya iya. cukup lagi itu. tadi kita kirain -kira pusingnya dibuat-buat ternyata beneran ya beneran ya beneran oke jadi kayak gitu mirasnya bisa dicoba di rumah permainannya ya, sama teman-teman atau yang lain gitu terus untuk konten-konten uh, lainnya nanti jangan lupa ditunggu tapi kita juga butuh saran dan komen kalian nih. Jangan lupa yeah. untuk tuliskan kritik dan sarannya di kolom komentar, oh, komentar. Nah, ya. Mungkin kalian mau ngasih nilai dari nah. gambaran kita tadi mana yang bagus, paling paling okay. paling bagus atau paling Benar. paling buruk gitu. Kira -kira, kira -kira. Yang kira-kira paling artistik lah ya <laughs> karena tadi kayaknya uh, abstrak semua nah, gitu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Jadi yang paling kalian kira-kira pilih salah satu nanti gambar siapa nih yang paling artistik nih nanti kalian tulis di komen ya Minasang. Yes. Oke, okay. punyanya Bisnisang atau Chandra atau Imam Sante atau punyaku gitu. Jadi nanti bisa kalian tulis, tulis, di, kolom tulis di kolom komentar. Oke, okay. <laughs> terus baik kalian juga kita ingetin juga jangan lupa untuk share. subscribe dan juga kalau udah subscribe like, like ya. share dan juga share, share semuanya lah pokoknya gitu ya biar uh, kita goal kita di tahun ini kita bisa 1000 subscribe nah, oke ini. jadi kita akan ketemu lagi setiap hari Kamis Kami, dan Sabtu jam, jam, jam, jam, jam, jam 6 sore hanya, hanya di, di... Channel dan selalu Sigit Se Prayitno